persiapan dulu Mas Bro nah ini Jono <SILENGALAN> <SILENGALAN> jangan ketinggalan ini Mas Bro beres peres dulu siap berangkat bertiga sama teman Oke, okay, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Hunter, terasa terusuk. Kali ini saya sedang berburu Burung ruak-ruak Bersama teman-teman Tapi cuaca kurang Mendukung Karena hujan Hujannya cukup besar nah, Nanti kita lanjut lagi Setelah selesai hujan ya kawan-kawan Oke okay. Ada biaya untuk bos Itu dapat dapat dapat buangkan hasil ah ha. huh ha mantap mantap hahaha hu hu mantap mantap ya. wah yoah